Selamat datang di channel youtube Tone Ispitani Hari ini kita akan belajar tematik kelas 1 tema 3 subtema 2 pembelajaran 3 Selamat menyaksikan Pulang sekolah Hari sudah siang Sekolah telah usai Siti segera pulang ke rumah Sampai di rumah Siti beristirahat Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak yang pintar. Adik-adik, apa kegiatan kalian sepulang sekolah? Nah, kalau kalian pulang sekolah, hari pasti sudah siang. Lengkapilah kalimat berikut ini sesuai bacaan tadi. Adik-adik kalian bisa memilih kata yang tepat berikut ini. Jadi, ada kata-kata di dalam kotak yang akan membantu kita untuk melengkapi kalimat yang ada. Hari sudah, nah di sini ya, ada kalimatnya, dan kita tinggal mengisi dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Yuk kita isi bersama ya Hari sudah? Ya hari sudah siang Titik-titik telah usai Apa yang telah usai? Ya sekolah Siti segera titik-titik ke rumah Segera apa ya? Ya segera pulang Sampai di titik-titik Siti istirahat. Sampai di mana adik-adik? Ya sampai di rumah. Sambil istirahat Siti titik-titik buku. Siti apa hayo? Membaca buku. Siti mengulang titik-titik sekolah. Nah ini kata-kata ini tidak ada nih adik-adik dalam uh, kotak ini. nih Siti mengulang pelajaran sekolah Nah berikutnya Siti mengulang titik-titik sekolah Nah menurut Kak Citra untuk kalimat ini jawaban di dalam kotak ini tidak ada adik-adik Bukan belajar ya tetapi Siti mengulang pelajaran sekolah Siti titik-titik belajar Siti Suka belajar. Dia ingin jadi anak. Ya, dia ingin jadi anak pintar. Itu tadi melengkapi kalimat dengan pilihan kata yang sudah ada. Kalian sudah mengetahui kebiasaan Siti sepulang sekolah. Contoh kebiasaan baik di siang hari sebagai berikut. Satu. Meletakkan peralatan sekolah dengan rapi 2. Ganti pakaian sekolah 3. Mencuci tangan sebelum makan siang 4. Makan siang dengan tenang dan tertib 5. Mengulang pelajaran di rumah 6. Istirahat atau tidur siang Nah ini adalah kegiatan yang bisa kalian lakukan di siang hari sepulang sekolah Adik-adik kalian bisa praktekkan ya bersama dengan uh, orang tua kalian ketika kalian pulang sekolah. Letakkan peralatan sekolah dengan rapi. Tentukan mana yang kebiasaan baik dan tentukan mana yang kebiasaan tidak baik. Nah beri tanda centang untuk kebiasaan yang baik dan tanda silang untuk kebiasaan yang tidak baik. Nah yang pertama adalah membaca buku nih adik-adik Membaca bukunya dengan duduk yang baik ya Dengan duduk yang benar Apakah ini kebiasaan baik atau tidak baik adik-adik? Ya ini kebiasaan yang baik Lalu tidur siang adik-adik Nah tidur siang ini juga kebiasaan yang baik Supaya kita bisa beristirahat dari setiap aktivitas kita Lalu berikutnya membaca buku sambil tidur adik-adik. Apakah ini kebiasaan baik atau tidak baik ya? Ya ini kebiasaan tidak baik. Lalu ini berpamitan ya adik-adik ya. Berpamitan kepada orang tua. Atau bisa juga ketika pulang sekolah memberi salam kepada orang tua. Memberitahu bahwa sudah pulang sekolah. Nah ini adalah kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik itu harus kalian tiru. Untuk kebiasaan yang tidak baik, jangan ditiru ya. Kali ini kita akan belajar tentang nama bilangan dan lambangnya. Nah, adik-adik di sini kita akan belajar nama bilangan 11 sampai 20 dan lambangnya. Yang pertama ada bilangan Sebelas Nah lambangnya itu adalah angka satu dan satu Ini dibaca sebelas Bukan satu-satu ya adik-adik ya Tapi sebelas Lalu nama bilangan yang kedua adalah dua belas Nah dua belas itu lambangnya adalah satu dan dua Ini dibaca dua belas setelah angka 12 adalah angka 13 Maka lambangnya adalah satu dan tiga. Dibaca tiga belas. Setelah tiga belas adalah bilangan empat belas. Maka kita tulis satu dan empat lambangnya. Membacanya bukan satu dan empat ya tetapi empat belas. Setelah angka 14 adalah angka 15. Lambangnya adalah 1 dan 5. Jadi ini dibacanya 15. Setelah 15 ada 16 adik-adik. Nah 16 itu lambangnya 1 dan 6. Dibaca 16. Setelah angka 16, angka berapa hayo? Ya, angka 17. 17 itu lambangnya berapa ya? Ya, lambangnya angka 1 dan 7. Dibaca 17. Setelah 17 adalah angka 18. 18 itu lambangnya adalah angka 1 dan 8. Dibaca 18 Bilangan berikutnya adalah 19 Lambangnya adalah angka 1 dan 9 Dibaca 19 Angka berikutnya adalah 20 Maka lambangnya adalah angka 2 dan 0 Ini dibaca 20 Cobalah selesaikan soal latihan berikut ini. Pasangkan nama bilangan dengan lambangnya. Nah, di sini ada nama bilangan dan lambangnya. Kita mau memberi garis memasangkan antara nama bilangan dan lambangnya. Contoh 20, tadi angkanya adalah 2 dan 0. Jadi kita tarik garis dari 20... Ke arah lambangnya Yaitu lambang dari 20 Sekarang 18 adik-adik Mana ya yang lambangnya 18 Ya kita cari tahu Ini adalah 18 Lalu bilangan 11 Mana bilangan 11 ayo Coba adik-adik temukan Ya ini adalah bilangan 11 Sebelas Berikutnya ada bilangan lima belas Mana ya bilangan e, lambang dari bilangan lima belas? Ya ini adik-adik, ini adalah lambang dari lima belas Berikutnya ada tujuh belas Mana ya lambang dari tujuh belas? Ya ini adalah lambang dari angka 17 Lalu 13 Ayo adik-adik tunjuk Mana yang 13? Ya ini adalah angka 13 Berikutnya adik-adik Ada angka atau bilangan 14 Mana ya angkanya? Nah ini adalah E, lambang dari bilangan empat belas Yang terakhirnya adik-adik Dua belas Mana ya? Bilangan yang e, Lambang bilangan yang menunjukkan dua belas Ya yang ini adik-adik Ini adalah lambang bilangan dua belas Mudah bukan?